semua apa kabar jangan lupa subscribe channel papa aku terima kasih What me? No! Halo Whatsapp guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik dan dimudahkan jodohnya ya Baiklah pada video kali ini, Mimin akan ceritain ke kalian sebuah film yang berbau sniper lagi nih guys Kayaknya nih, suka yang main PUBG atau FF ya Oke, tanpa berbahasa-bahasa lagi, mari kita simak cerita film Rockwee Warfare tahun 2019 Pada awal film kita diperlihatkan sebuah kondisi di kota timur tengah yang terlihat pora-poran dari akibatkan sebuah pertempuran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 Panglima yang melihat gelina kemudian mengancam akan mengaktifkan bom. Namun dengan licinnya ia kemudian menembak sang orator dan segera kabur. Tim khusus kemudian juga membuka penyamaran dan melakukan genjatan senjata dengan kelompok jubah hitam.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 biasa-biasa aja dengan lucera film sniper lainnya yang terdapat problem internal atau semacamnya seperti dalam dibalik itu semua adalah orang dalam mereka sendiri atau semua itu hanya jebakan dari presiden sendiri tapi ya it's okelah. Okay ini hanya opini saya semata dan film ini masih sangat layak ditonton oleh kalian yang memiliki jiwa barbar dan disayang aja everything is ok ya. bye-bye